Dikisahkan bahwa pada waktu itu Rasulullah saw sedang asyik bertawaf di Kaabah Tiba-tiba beliau kemudian mendengar seseorang di hadapannya juga bertawaf, tapi zikirnya adalah Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Rasulullah s.a.w. kemudian menirunya dan membaca juga, Ya Karim, Ya Karim. Sak lagu-lagunya, sak gaya-gayanya ditirukan oleh Rasulullah s.a.w. Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Kaabah. Agak merasa kurang enak karena zikirnya ditirukan Rasulullah. Dia berpikir lagi, Ya Karim, Ya Karim. Rasulullah SAW yang berada di belakangnya juga mengikuti zikirnya salah lagu-lagunya Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim merasa seperti diolok-olok atau diece orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenalinya orang itu kemudian berkata wahai orang tampan Orang ganteng Apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku? Ngeceh kamu ya Apakah karena aku ini orang Arab Badui Orang pedesaan Orang yang tinggalnya di hutan Kalaulah bukan karena ketampanan dan kegagahanmu Pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah Padahal yang diomongkan itu Yang di depannya itu adalah Nabi Muhammad mendengar kata-kata orang badui, orang dusun, orang desa itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu beliau berkata, "Tidakkah engkau mengenali nabimu wahai orang Arab?" "Belum. Saya belum pernah, tapi kamu itu yang ngece, nanti akan kulaporkan kepada Rasulullah." Dan Rasulullah berkata lagi, "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" Kata orang badui itu saya percaya dengan mantap atas kenabiannya Sekalipun saya belum pernah melihatnya dan membenarkan perutusannya Sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya Rasulullah Alaihi Wasallam pun berkata Wahai orang Badui, orang Arab Ketahuilah aku ini adalah nabimu di dunia dan pertolonganmu nanti di akhirat Melihat nabi di hadapannya Dia itu tercengang Seakan tidak percaya Tuan ini Nabi Muhammad. Iya, jawab Nabi Muhammad. Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti ini. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Tahuilah Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur yang minta dihormati atau diagungkan, Tetapi demi membawa berita membawa risalah lah, Ketika itulah malaikat Jibril alaihi salam turun membawa berita dari langit Dia berkata ya Muhammad Tuhan assalam Mengucapkan salam kepadamu dan bersabda Katakanlah kepada orang Arab orang badui itu Agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti Akan menimbang semua amalnya Baik yang kecil maupun yang besar Setelah menyampaikan berita itu Jibril itu kemudian pergi Dan Nabi menyampaikan kabar dari Jibril kepada orang Arab tersebut Maka orang Arab itu pun langsung berkata Demi keagungan serta kemuliaan Allah jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba ya Rasul Maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya Wah hebat sekali kata orang Arab ini Apa yang engkau perhitungkan dengan Tuhanmu Rasulullah bertanya lagi Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba Maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maufirahnya Jawab orang itu Jika dia hitung-hitungan Masalah kemaksiatan hamba Maka hamba juga akan hitung-hitungan Betapa maha luas pengampunannya Ayo kita hitung-hitungan Jika dia juga hitung-hitungan masalah kekikiran hamba Kemeditan hamba Maka hamba akan hitung-hitungan pula Betapa kedermawanannya beliau Ayo kalau mau hitung-hitungan Urusan maksiat hitung-hitungan saya Saya juga hitung-hitungan juga kepada Tuhan saya kalau urusan dosa Tuhan mau hitung-hitungan dengan saya, saya juga mau hitung-hitungan dengan urusan maufirohnya. <laughs> hebat sekali orang ya Arab batu ini. Mendengar ucapan orang Arab batu itu, maka Rasulullah Alaihi Wasallam pun menangis, mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab batu itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Lantaran itu Malaikat Jibril akhirnya turun lagi dan berkata, Ya Muhammad, Tuhan assalam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda. Berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga aras lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya. Sehingga aras itu bergoncang. Katakan kepada temanmu badwi itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya. Juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Para sahabatku betapa sukanya senangnya orang Arab badu itu mendengar berita tersebut. Lalu ia menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi hikmah bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab.